Nego sama, nego sama, nena Marusanto, amen. O Madhyavijita, nego sama, tewa nana, nitiwa Marusanto, tewa sama, kado muri Uga, suga neo tola, le masa nana, kado seiga, masa tu salah kita tadia warohana. Kita gagah meloleh api nelangka. Dengan arusanto kau tau dara masa kutama. Kita akan dialah rupana. Oh madewa kami mengetu ulung ya tau timatiroso ulung ya tau. Reza demo kami disengi sosialisasi di adat dan pertahanan negara. Kami ingin ulunya mas masih mau masa bantu kami pakai pulau satu eh eh guys ale Gae abis itu limusinale guys ale masih kami di paymu kupu logo nih naukasa pakai le kami zenge masa ko aturan dari bpn tentang kocek ana. Rapa ma ju ko nugarata do mai. Limuji mai. Bagawala. Ne kami ngete ulung amiu, doka juda baka sala, miru ane tuwa. Ajere mi rettanya Rapa ana bumi dia toto segala are, lepa ada neda. La de ko. Rojale bale mala. Oh, kami, <tipas> e o madela kami ngasih ulungi aminu, nekae jale, bepikano, olo alo. Vigasi ngasih usih ulungi amadewa, goyo si masa mwangongani kami. Bine ini, kami makasih doa, nasi kita ngasih makanisau ne neafi maria dekat lo, vivalo moho ulungi amadewa, nekae jale, masa dia toto sa are emak kami tanya surga ini kau tiga supu kau kami hidup baru kami balong-balong ya kau lirung ya, te surga, tersurga diisi kami kain dia, kami pilih kami datang agar ya, ngeleng-ngeleng tapi kami di mana alih tebal sih ya kami amin Kasih maria ke penung surga dewa latut dewa wawah kalau lada masa vina gawali wawana kau yes Santa Maria, la di de ma cavea tenido mata nit, Ave Maria, capi nona surga de la tuna cau, de la rua, calona ma sa cau, la de ma cau, la de ma cau, la de ma cau, la de ma cau, la de ma de la de ma cau, Jadi, manis itu lama doang. Dia, ada, dia, dia rumah, saya jana, do. amin. sudah santo. santo. sudah masuk santo. Dia sama. Dia Oh, demain, débat, débat, débat, kami débat, débat, débat, débat, débat, débat, Oh, de Upi openi debai lasa de logo go go dide kara Abu abbu ta polo lede abbu pa ka do na angke kasok ke de baligala abbu ta bogo atu kome atu hare ke aga e pati de abbu ta heli baro unne ko le no pa le baru Abu subo tolo de buti rua Aku tak sokarake, aku tak dorisu belaema. Neka kalau milo, ne kalau milo keli, nelange amevaso. Aku takake nake, kualidetau peko. Aku takut takluk, aku bisa bosan ne kalau bosan. Aku taklo apa, aku kalau lalu milo, aku nabi lalu lado. Nema salmi aku tak bayar ne masa sebaya ada mimpi boy lepas buk kami tidak bisa berimpi boy boy butuh saya kata mimpi masa-masa lantas teteh kami dalam malah ibu ibu pencegah mikosekoru ibu lakukan hilang ke rumah berkaji doa beranda doa beri nyata raba kau diri iba apa itu bim. kolangnya iba apa petangnya kami bayi ibu ibu pulang kau ibu pulang kau kosong minta Tadi ngosong di pesakapa Boni ngosong Lebih bagi dago Di masa kita susu lalu Tadi si kasih di mokah hati Kami pahimu di si kami Masa ngantap bumi Ngomong semua yang ada Masa ngelohong ada gaipur Masa ngelohong ada sekolah Wih kandung di tinggalkan Tandung di ipi Masa loko Wih kuno ulu bimamu si Rapa hokong ului maimu khasabi maibana sehingga siapa sampai kamu? Maksudnya, nggak jelas sama nama apa sih? Laila, Laila, saya kata lau, apa sih? Baik, paham Kan bagi ada sampai bagi kami ada Laba ulu, lima dia, pilek Basto Basto, kenapa saya rombongan. <tuk> <tuk> <tuk> okay. apa -apa sama, kita semua yang ini menyaksikan, kita bisa ee uh, sama-sama Kita sama -sama. ikut menyaksikan kegiatan ini saya sudah sudah teman saya pick up mungkin kita ada motor, kita ada motor jadi untuk OMK setelah yang CV ada dialog Masih rotah Jadi Molok bapak ibu. Mari kita mulai dengan acara satu dua kata dari misionaris. Mari kita mulai dalam nama Pak. Oh devazeta Gaezale, Abu Kajo Nusinange, Abu Oba Kajonanga, ke Kajo ke Bani Upi ne bayi, la ne logo. Nangon ne vati, go ipoti saragove. Ne ma same abu kajo dia voye da are. Kami engamui, mulepajapu. Oh leza kami da mula go pilar perdana. Kudia, komorenta, badan pertanahan negara. Raba litau polu khaddi Raba roga ngi jua ma 5000 ma 5000 kami dachi pai ga visi kami da pasti pai ga lai amin atas na bapa Anak-anaknya Kamu kamu kamu kamu. Satu lagi di bagian lagi. dua. Pilar batas ini saya serahkan untuk dipasang pada titik yang disepakati dan disetujui ya. Dan ini adalah simbol untuk pelaksanaan kemepatat. Serahkan memasang masyarakat pemasangan tanda batas untuk Tanga Deto. Semoga semuanya bisa memperoleh hak sesuai dengan yang masing-masing. Terima kasih. tetangga 저 ada lagi di bagian ini lagi dua gua ya ini langsung ya ruang ya. <tuk> atau lorong ini berapa ada di sana ini berapa campur campur atas kesempatan pemerintah kecamatan mendukung kegiatan ini melalui badan perikanan dan pemerintah desa serta masyarakat desa sendiri itu melalui pemerintah kecamatan juga turut ambil bagian untuk menyaksikan penanaman pilar. Untuk itu saya menyerahkan kepada yang berhati ini. itu robot robot robot robot 아, 식품의 플레이버랑 다른 네 selama kesempatan hai ukuran yang sudah melakukan programnya untuk di desa sanger itu. kali ini kita melakukan penanaman pilar perdana. Untuk itu menjawab aspirasi masyarakat, pemerintah juga selalu mendukung untuk ditindaklanjuti. Hanya. <coughs> oh, Apa? Apa lagi ya? Terus surat keterangan tidak mampu dari Bapak Desa itulah bagian dari administrasi yang perlu saya unggah di dalam aplikasi layanan saya kalau yang tadi Pong dibikin surat keterangan tidak mampu maka hari ini Tuhan bilang saya cabut tahu mestinya dia bisa biayai 1000 sertifikat untuk masyarakat banyak, tapi hari ini dia ya, kasih Bapak Desa saya minta surat keterangan tidak mampu. seperti itu kalau orang miskin itu yang sama sekali tanahnya tidak ada Ingat itu Sehingga yang orang-orang miskin kategori itulah yang kalau di tahun 60-an Itulah yang disebut dengan para penggarap tanpa tanah Itulah yang disebut orang miskin Itulah yang kita distribusi Jadi kalau distribusi itu adalah apa? Bapak yang ini punya tanah 10 hektar, Dia lepaskan ke negara Setelah itu kita mulai atur bagi-bagi kasih Tapi hari ini yang saya dengarkan bagi kepada anak anak suku. Jadi tadi surat keterangan tidak mampu didukung dengan kartu-kartu yang ada itu bagian dari administrasi. Dan yang turunan ke sekian lagi mungkin di tahun 2040 ternyata oh ya dapat dari ini ini ah itu betul sudah karena dokumen yang dibuat ini tidak akan pernah dihanguskan atau dibuang, dia akan berlaku terus menerus. Itu. Sehingga orang yang punya sertifikat di tahun.